Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli pulsa dengan harga murah di aplikasi Aku Laku Oke, seperti apa murahnya? Nah, di sini saya membeli pulsa 15.000 dengan hanya membayar 10.000, teman-teman. Jadi cukup hemat juga untuk melakukan pembelian pulsa seperti ini. Oke, seperti apa caranya? Di sini kita langsung saja buka aplikasi Aku Akulakunya seperti ini. Kemudian setelah dibuka seperti ini nanti akan ada keterangan selamat datang di Akulaku dan di bawahnya ini ada pilihan pinjaman 3 juta, kemudian ada pilihan juga pulsa gratis Rp5000. Nah, di sini langsung saja kita gunakan pulsa gratis 5000-nya seperti ini. Nah, nantinya kita akan dialihkan pada halaman promo ini. Di sini keterangannya yaitu pulsa 5000 untukmu spesial pengguna baru. Nah padahal sini saya bukan pengguna baru teman-teman Melainkan saya pengguna lama dan hampir menggunakan Akulaku selama 2 tahun teman-teman Tetapi di sini saya mendapatkan promo spesial pengguna baru seperti ini Oke untuk teman-teman yang sudah lama menggunakan Akulaku juga Silahkan bisa cek aplikasinya Apakah promo ini ada di aplikasi teman-teman juga atau tidak Karena saya juga pengguna lama dan saya mendapatkan promo ini Nah, jadi promo ini juga terbatas, teman-teman, yaitu hanya untuk 10.000 kuota per harinya. Oke, di sini contohnya saya melakukan top up pulsa sebesar 15.000 dengan nominal diskon yaitu 5.000, dan saya hanya membayar 10.000 rupiah, teman-teman, jadi lumayan mendapatkan gratis pulsa sebesar 5.000. Nah, oke, teman-teman, di sini langsung saja kita lakukan top up sekarang, seperti ini. Dan di sini akan ada keterangan lagi, top up berhasil. Nah, kita tinggal menunggu pulsa tersebut masuk ke nomor handphone kita. Oke, tidak lama kemudian di sini pulsanya masuk ke nomor saya, teman-teman. Di sini saya cek SMS-nya, ada pulsa masuk dari Akulaku sebesar 15.000. Dan saya lakukan cek pulsa seperti ini. Oke, pulsanya juga sudah masuk di cek pulsa ini. Nah jadi seperti itu caranya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga beruntung mendapatkan pulsa murah ini. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.